uduh langsung mati ini nggak ada ini lagi oh nektar ada mantap ya jess sudah nggak punya ini lagi oke selamat datang di channel dimas sensei dan kita akan melanjutkan lagi mana kemia part ketiga Oke, silahkan disaksikan, dan jangan lupa untuk mengaktifkan subtitlenya ya. Silahkan diaktifkan yang CC di bagian bawahnya. Oke, di sini kita ada kelas ya, berarti kita langsung aja ke student affair. Kita ngambil tugas dulu. Halo, kamu yang kemarin? Eh, hey, tulisannya masih sama. Langsung aja deh. Biar gak basa-basi. itu Oke, kita udah ada pelajaran baru yaitu combat satu basic ya. Kita langsung aja. <laughs> Oke, <Okay>, kita terima. <laughs> Oke, okay, kita masuk kelas. Weh, Lion Sensei ternyata Oh Lord, ternyata namanya Oke, okay, untuk subtitle jangan lupa diaktifkan ya Tuh main gak ada dubbing bahasa Jepang ya. ombat berarti bertarung kita akan mulai bertarung wah oh, benar oke sekarang kita mulai belajar pertarungan dasar ya yang basic oke lord sensei Alkemi bisa digunakan Secara berbeda Dengan cara yang berbeda Oke okay. Oke okay. Oke, langsung dimulai. Tugas hari ini mengalahkan monster dengan bantuan kalian. Okay. Oke. Apa? Oke, okay, ini baru basic dasar untuk mengalahkan monster. Sebenarnya nanti setiap tempat itu ada mini boss dan juga bos yang gedenya ya. Tapi untuk sekarang ini masih gampang-gampang. Oke, okay, kita cari Platinum Puni Yang berlokasi di Wind Corridor Oke okay. Shiny pony Ball Oke okay. Student Affair Oke okay. Student Affair Oke, okay. tapi ini berbahaya. membuat senjata memperbarui di workshop oh kan bener di Atanorum kalau buat weapon sama armor oke okay kita ke workshop dulu ke lobby Di sini kalau ya oke okay, masuk Wow, di sini panas. Ya, terlihat di sini atanor oke. Okay. room Harus memperbarui si weapon dulu. Dan ini kita baru, buku punya potion cuma satu doang. Harus di ini dulu, harus diisi dulu. akan mengajarimu oh belajar dulu di atas no room oke okay. oh masih ada tutorialnya ya sudah soalnya udah lupa ini bikin weapon gimana gitu udah lupa sama aksesoris dan ini berguna banget kalau kita udah melawan bos-bos gede karena kita butuh makin bagus senjata kita gerakan kita kekuatan pertahanan semua jadi naik portcard oke okay. oke okay, sudah masuk yang sekapedia oke okay. Oke kita coba dulu. Kita harus buat. Oke kita belum punya resep di sini padahal. Oh dikasih resep ternyata. Ah mantap dapat resep old collar Warship, chip legion steel dan dirt oke okay. Oke okay, buat ringet coral ini kalau oh buat vein, buat meningkatkan kekuatan vein ya. Buat salper. Oh bahan bahannya udah udah ada semua. Kita buat pertama. Senjata pertama baru dibuat. Kita masukin efek Baru lightning Ternyata Oh bisa semua stand Sama Ini apa ya HP aja deh Oke okay. Yes Mantap baru senjata pertama yang fannya yang lainnya belum bikin dan gerakan paint untuk yang pertama itu kan baru satu sekali cuma one hit doang nanti makin senjatanya bagus kita perbarui armor semua gerakan meningkat semua jadi beberapa kali hit soalnya ini udah lama banget aduh udah nggak dimainin cuman kangen nih main ini pokoknya nanti cek subtitlenya Mbak biar kalian paham dengan alur ceritanya juga growbook maksudnya Oh iya buat ningkatin ningkatin status kita di sini Oh ya ini penting banget nih untuk growbook kalau misalkan kita buat-buat sesuatu nanti bakal masuk ke growbook Dan ini bakal ningkatin status kita juga Udah lama banget jadi lupa Kebanyakan lupa Waduh-waduh <laughs> Ini dulu nggak di, pernah dibaca makanya kagak tahu nih kalau dulu-dulu di skip-skip aja lah, ada tutorial di skip, apa-apa di skip jadi susah jadi kuatnya dan yang seru lagi nanti itu kalau udah jauh kita bakal bisa bikin armor, senjata, semua dan bakal ada pertandingan juga antar kelas dan pokoknya banyak lah harus ceritanya di sini bakal panjang banget Terus pantengin channel ini ya Kalau kalian mendukung channel ini jangan lupa Untuk di subscribe Like dan juga komentar ya Oke, okay. oh ini growbook baru ada, growbook paint di sini baru koral. Nah di sini nanti kita banyak banget bikin barang-barang buat friend dan status friend bakal makin kuat. Yang lain belum, senjatanya Jessica belum, Nikki juga belum, crackhammer bikin crackhammer kalau Jessica Favorit Big, tas favorit oke. Langsung aja, kita ke workshop dulu ya. Yeah. Siap dulu deh, biar enak. bukan, oh, happy band langsung naik ke 70. di sini. Sebenarnya harusnya banyak-banyak bikin. Jar dulu. Oh, blue petalnya kita kurang ya. Ya ini mau bikin baru dong. Salah. Ya salah. Lupa harusnya. 79 ya, Kalau bagusan yang kemarin harusnya mas produk aja lupa, ah kebanyakan lupa, udah deh langsung aja kita cari blue peter sama spinach, oke win koridor udah keluar off kampus, mendingan cari dulu buat potion Mungkin ini nanti saya skip dulu aja ya Oke okay, teman-teman sudah tadi udah ke Living Forest ya Buat ngumpulin bahan Buat potion juga Jadi sekarang kita langsung aja ke Wind Corridor Oke okay. Tadi nelusur-nelusur di Living Forest Dan ternyata ada mini boss juga Lumayan tangguh Karena level kita juga masih kecil Jadi kesulitan tapi menang menang aja, bu uh, mantep peta nya satu harus misi itu apa lupa kan lupa oh, ini regnet koral meningkatin kekuatan si fan terdapat jurus baru di handbook ya. Oke okay deh, kita langsung aja cari yang unimodal. Saya mana Tiger. Nah kalau nggak saya Tiger itu bisa diambil deh sama Niki. Tinggal aja. belum di analyze. Sampai. Harus tahu statusnya. Oh, 20 lagi. Bertahan dulu. Bertahan dulu. Biar diambil sama Niki. Oke. Okay. Ambil Niki, Tiger. Oke okay, mantap dapet Oke okay, kita langsung aja. Wah ada mini boss. Jangan dulu ke situ berarti. Biasanya agak susah kalau mini boss. Tapi nggak apa-apa. mulai kuat ini. Lawan mini boss dah. Oh bener mini boss. <laughs> ini musiknya langsung uh, Mantep Tadi dapet Oh itu ternyata Panther bukan yang Harimau tadi nggak dapet Untunglah ada yang Polaria uh, Mantep musiknya Yang ini nanti Berarti ini dulu kalian buat naikin level break langsung kalian buat analyze yang ini yang old weird biar tahu 100 nah yang ini tinggal dimatiin uh, 600 600 gede masih ada untungnya kolaria knock nah ini enaknya Niki kita kalau misalkan udah ngumpulin ini ngumpulin dulu di living forest dapat kolaria lumayan buat perjalanan itu buat ngebreak biar stand dulu lumayan Wih langsung cure Oh, iya, kekuatan dari jazz nih cuman dia ya, hilang. Seorang healer, tapi ini berguna banget ya healer. Meskipun jazz itu kecil, hp-nya kecil. Mumpung masih ada summon aja, pelari-nya Biar pusing lagi. Mantap. Jangan dulu diabisin semua Susah lagi Tempung Masih banyak Lihat kartu yang di bagian atas Tumpung giliran kita masih banyak Oke break lagi Attack deh Mantap Buat apa? Beast Bang sama Wild Mute. Lumayan lah Belum tahu ini buat bikin apaan Oh, Hammer Hammer Yes, dapet resep Crack Hammer Oke, okay, thank you Mantap Dapat dapet ilmu baru Skill baru Weh, Ada bu Eh, buntung aja Waduh, makin jauh nih 3 jam, oh sudah tiga jam, oh di sini kayaknya nyarinya, di sini makin panjang nih makin rubet, oh iya pasti hutan juga ini banyak jalan nanti bercabang dan itu wah makin panjang, kalau nggak salah bisa lihat peta deh, ntar, cuman keluarnya kapan ya lupa, udah banyak lupa ah. Ah, ini map. Oke, okay, ada peta. Good. Oke. Okay. Untuk map, lihat dulu tutorialnya. Karena kadang, kadang ada yang penting. Oh, start, pencet start. bukan bener nanti banyak bercabang nah di sini serunya nih Dungeon udah banyak peta udah banyak cabang udah mualeng nah kalau nggak baca peta dan makin sini makin susah oke okay, peta udah masuk ke ensiklopedia untung nggak salah jalan Ini paling gawat, tuh. Kalau misalkan kita ke dungeon, cuman kita nggak tahu peta, dan kita salah jalan. Masuk ke mini boss yang lebih kuat lagi. Wah, udah susah, tuh. Oke, okay. oh, kita ada di sini ya? Oke okay deh, kita ke sebelah nanti. Kalau ke bawah kemana ini? Mau oh, panjang, ya lah, gak apa-apa. Dapat helljar juga mantap. Ini buat apaan? Belum tahu, lupa lagi lah. Gak tahu resepnya gimana? Eh, eh. jangan ngebag lah. Mudah Mudahan jalannya bener. Bener gak? Oh iya, bener sip. Mantap. Wah, oh, ada yang cepat Oke, okay, oke. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow. Kita hindari dulu aja deh. Punisi silver, punisi silver. Dapat apa? Oh, mantap. Lovely bag, Buat Jess. Buat ningkatin kekuatan Jess. Bikin armornya Jess. Gue ah, lewatin aja deh. Eh, di sini kan Jangan, jangan salah lagi Oh bener sip Nah itu Kalau nggak salah Silver pun itu kuat deh demingnya. Eh apa hp lupa lagi tuh. Ah kebanyakan lupa Ya emang udah lama juga sih nggak main. Aduh Ini mohon maaf aja ya Kalau misalkan aduh, Dari cara bicaranya Ini masih kurang Ini ya namanya juga youtuber pemula biasa kagak ngomong gini, sambil main juga agak pilak nih. Aduh, gak enak. Oke okay, out oh di sini, tugas dimulai. Oke, okay. Uh, ada monster, lawanin dulu. Dah. aduh menang nggak ya di sini nih harus siap siapnya save dulu aja deh ini lupa lagi si Niki harusnya ini dulu hey langsung musiknya mm -mm -mm. ini lawan bayi-bayinya dulu Wah ini, ini. Musik battle wah mantep banget Udah lama sih gak ga, ini ga gak dengerin Dan makin sini-makin sini nih Musik battle mini boss Yang bos gede sama mininya banyak Mantep banget dah Niki Oh jangan dulu dikeluarin Ini matiin dulu satu-satu ini masih gampang lupa fen ini habis sp-nya wah langsung reformasi yang ini dulu yang b dulu lihat lampunya yang dia ada di atas ya biar kita bisa nyerang terus oke okay nah ini gunanya kita pakai taktik yang ada di kartu yang di bagian atas nih giliran jadi kita matiin aja biar nggak ada gilirannya yang cek dulu berarti nah, ini makin kuat nih cuman sayangnya fan ini nih aduh habis sp ini pengesepannya lupa lagi dimana mana jadi apa yang ah oh, ngebreak jadi lupa lagi ah oh, break Mantap, yang cek berarti nanti yang diserang yang cek. Matiin yang cek sekarang yang a dulu. gunakan healing. Pen dulu yang di healing. Mantap. Waduh ini yang terakhiran lagi. Ini yang mana dulu deh Yang bay dulu ini. Yang bay dulu dah. Ini jangan dulu. Yang B dulu nih. mantap, sudah langsung mati. ini nggak ada ini lagi, oh nektar ada, mantap. ya aja sudah nggak punya ini lagi, jadilah pakai ini aljar. Oke jurus dah, Niki. Ya ada ini Polaria Yang B dari mana? Ini Eh salah ini deh Tadi yang C dulu Kita matiin dulu satu-satu Yang C dulu tadi Matiin Oke mantap sekarang yang take dulu yang B Yang ini dulu ya Yang A Yang A mati ya Oke Niki kamu masih punya Oh masih Mantap untung persediaan banyak Nah enaknya skill Niki ini gini sudah bisa ngumpulin dari monster bisa lagi matiin dulu dah bagus mantap matiin yang red bunny nah. oke langsung aja ini monster masih ada di break dulu dah hispan nggak ke star sedikit lagi, Fein. Untung udah persediaan Heljar. Yes. terus terusan pakai kolariannya, kolariannya lah. nggak bisa pakai jurusnya itemnya baru item ini doang sih oh. tapi lumayan mantep dapat ah mantap dapet saya ini punik aye ah, yeah. mantap ya kita berhasil nggak hmm, gampang, -gampang susah ini <laughs> kalau nggak bawa alat-alat kalau nggak bawa potion gak diperbarui ini si fan ini susah ini tapi udah ini kita perbarui deh semua biar makin bagus semuanya di sini kita baru masih junior biasa masih junior uh, masih hati. Minibossnya lama Lawan mini boss, Kabur Ya mantap Kita ke student FR Tapi sebelum itu kita ini delay udah Kita save dulu <tuh> <tuh> <tuh> Jangan lupa di save Mati lampu is dead langsung Mantap Jangan lupa untuk kita udah dapat resep di sini kita coba lihat alat apa aja yang harus dibikin nih. bahan bahannya. Atanolを使うのか。Nah ini not sintesis. Oh ternyata Banibal buat ini juga. Kalau nggak salah itu pepper deh. Ini apa? Oh, Zetel. Jadi, di mana ya, Zetel? Nanti dah, kalau si ini oh bisa pakai Glacier Stud atau Uni. Kualitasnya beda, biasanya. Oh, ininya beda lagi, Ada ciput kotor. Kalau nggak salah, dirt itu ada di shop deh. Lupa lagi sih, alat-alatnya nanti deh kita buat armornya senjatanya makasih ya di part ini kita bertarung ya beda sama kemarin kita keliling terus nanya nanya orang Kau ini langsung aja student affair permisi, kita udah selesai nih nyelesain tugas combat basic. Oke, sip. Mantap, dapat A lagi. 8 bintang mantap, oke. Kita masuk ke event sekolah. Ada event juga, ini suara-suara anak-anak nih yang sekolah. Tuh, oh, ada suaranya lagi, suara Jepang mantap. Oh iya, 全然 harus bikin 調べ juga みたけど 1つだけ <laughs> <Belum selesai>. oh, <laughs> Ngomong Jepangnya beda ya Senpai. Kemana aja lho hmm, Keliatan kucau まだ完成してなかっよ。元々無理な apa またと。itu それです。 立派な錬金自信はなれんぞとりあえず行ってみようよそんなに時間もないんだしさやっぱり先輩は来てくれないんですか俺様は忙しい水このアトリエの命運はお前たちに託したあ <people -AUDIO> nah ini baru dapat resep resep micro Kabur <laughs> Workshop ini pen tidak penting baginya ya. Aulah. Oh ah gelap. save dulu ah. Mumpung event nggak ada tugas. Kalau nggak salah, event-event tuh ada momen-momen tertentu, cuman, nah, harus muter-muter. Ya, ini pada kemana nih? Ini kotak nggak bisa dibaca. Ini buku-buku nggak -buku bisa dibaca. Kalau nggak salah, ini nanti kita dapat tugas masing-masing. Oke, kita jalan-jalan dulu aja lah. Mungkin ada yang baru atau gimana gitu, kita ke atas, kalau Halo, gak ada apa-apa, gak ada momen. Ini kayaknya tulisannya masih sama deh. Oh, kan masih sama. Ah, ini gak ada siapa-siapa, tetap masih sama. Kemarin ini punya seseorang, coba lihat asik udah dirapiin tapi nggak ada orang. Oke, kita bisa pergi ke old school host. Di save tadi udah sekalian Di app 1 Di save Coba deh Classroom Mungkin ada sesuatu Yang belum ke fakulti room itu Ada sensei kita yang tercinta Sensei kita Mana Oh ini Isolde Oh ini guru Sensei Isolde Kamu ngajar apa Oh lagi sibuk maafin ya ibu, cuman ngeliatin buku, hmm, kayaknya itu buku mangga. Eh, halo, mau kenalan? siapa gerbong? Oke okay lah kalau begitu. Yang siapa ini? Kalau siapa? Zeppel, wali kelasku. Halo wali kelasku. Kamu lagi ngapain diam-diam di sini? Oke. Okay. Ini nggak bisa dipakai, kagak nyala. Berantakan ruangan Zephalma. Ini siapa, Sensei? Lord oh ini manusia harimau. Harimau san? Eh, uh, wis mm, meditasi. Mmm, Pak Guru, bisa ngomong sebentar? Ah, ya nggak mau. Oh senjata senjata, Mamen uh, Guru? Oh meditasi meditasi. Oke okay, deh. Guru pembuat armor. Di sini ada satpam juga. Halo, pak satpam. Oh iya, setiap guru itu pun bisa ngesaman mana. Oh nanti seru kalau misalkan pas kita dalam kesulitan tuh. Nanti ada momen kita kesulitan datang guru. Wah, wow, ngeluarin mana? Udah level gede, biasa beda. Ini buat para guru-guru di faculty room ini. Ya udahlah, kabur aja. Oh, Dior. Ini Dior siapa, Dior? Aki? Kakek, kamu lagi ngapain, Kakek? Kamu tidur? ah dasar aki aki Mampukan aku aki dada kamu ngajar apa ngajar bikin batu bikin guci au oh, ah dada cekidot mungkin kita ke dua tempat di sini juga ada shop cek dulu deh di shopnya ada apa lupa lupa lupa lupa nggak ada event atau Momen-momen yang berharga. Oh iya, eventnya kan itu yang play. Jadi, kita bikin ini. Maaf ya, pak. Beres diinjek-injek tadi. Ah, ini ada Legend Steel. Oh iya, ini buat bikin. Maaf ya, aku injak-injak lagi biar nggak laku. <laughs> Oke deh kita langsung aja lanjut. Eh kalau nggak salah di old school tuh lebih kuat deh. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Coba aja. Ini jangan banyak-banyak ini nih. Banyak-banyak lawan master susah. Nah ini. Sekolah tua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 mantap ada blue petal juga di sini monsternya kalau nggak salah banyaknya di dalam deh maaf ya numpang lewat ih nggak salah banyak magician di sini monster magician ah. Ah, dapat kan? Tuh kan bener Magician semua Uh, boss juga Dikit lagi Uh, damage-nya gede-gede Kalau gak salah sih, ini nih warlock nih Gede Ini warlock dulu dah Oh, pada kuat. Sini kuat-kuat. Makanya jangan diinin. Kita lihat dulu warlock. Kalian oh, break, mantap. Ujug baru lawan satu monster doang. Susah. Kalian aja deh ambil sampel, analyze, yang be analyze, mantap, gila parah, ini orang udah harus ampre upgrade ini senjatanya semua upgrade, Baru lawan satu monster gini doang susah, dijelas dulu lah jangan ini, killer. 104 tapi damage-nya lumayan gede harus diisi dulu uh helljar dikit lagi-lagi nikki juga nih abis poison ini unik lu harus lewat-lewat dah. harus pada dilewatin nih monster-monsternya susah udah harus pada di upgrade dulu senjata-senjata kitanya buh ada yang mini boss dapat aja is bisa is ya ngalangin jalan lagi ya oh ya ya ya ya lewati oke okay. ah Pensi ini makin susah dah. juruslah skill. Udah habis kolaria. Ya udah yang B. Matiin. Kalian di analyze. Deh udah poison. Manti, Kalian mati mati. Kalian matiin ini ini yang ini nih. ngebom. Oke. Kaishin! Nah, racun. Analyze. Sarfah, harus pakai karakter lagi. Oh mantap, dapat hadiah. Waduh, ini kalau diterusin beres bakalan susah nih. Lihat dulu deh ini deh situasinya. Ini masih panjang, Bener-bener panjang. Mungkin untuk part sekarang sampai sini dulu deh Ini gak bakal bener ini Harus bikin-bikin dulu senjata Dan ngebagusin si Jess sama si Niki dulu nih Kalau nggak gini Lawan 3 monster aja udah mati Apalagi kalau misalkan kita eljar gak ada Ini Nektar belum bisa, belum bikin Belum lagi buat tambahan SP Senjata belum jadi, ah oh, udah susah ini Makin sini makin masuk dungeon makin susah Oke okay deh, wake of Eukaros, kita save dulu workshop. Oke, okay, teman-teman, ya mungkin untuk part ketiga ini sampai sini dulu aja. Jadi sekarang saya mau kumpul-kumpulin dulu potionnya, sama bikin senjata buat si Jess sama si Niki. Karena kalau misalkan dilanjut tanpa upgrade itu susah. Makin dalam makin susah jujur aja ini. Apalagi kita level masih segini, minimal kita grow book nih. Makin kita ningkatin grow book, kita makin kuatnya sambil kayak nambah level gitu deh. Oke sampai sini dulu ya Jadi sekarang saya mau ngumpul ngumpulin dulu bahan Cari persenjataan Sama ini nanti kita skip aja yang cari persenjataan ini Ya. Sampai jumpa di next video ya Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian mendukung channel ini Agar terus berkarya Silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di next video